Oke, okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Aldi Sadut. Di video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi penghasil uang. Jadi, nonton YouTube itu sekarang dibayar, guys. Di situ, kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya, ya, guys. Hanya nonton video doang kalian bisa dibayar ya guys jika kalian ingin download aplikasinya kalian bisa cek link di deskripsi ya guys Oke sebelum ke videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribe ya guys dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya Oke okay, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya amin Dan semoga channel ini bisa terus lebih berkembang lagi ya guys Dan bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat buat kalian semua Oke okay guys tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke aplikasinya guys guys, setelah kalian klik link yang ada di deskripsi, kalian install aplikasinya ya guys. Sudah diinstal, kalian buka aplikasinya. Nah, kalian pergi ke dompet. Nah di sini banyak tugas-tugasnya ya guys. Ajak teman, nonton video. Banyaknya ini ada klaim saya klaim dulu saya mendapatkan 10 poin di sini saya baru 590 poin guys. Oke okay guys karena di sini saya sudah mendaftar ya guys. Jika kalian ingin mendaftarnya ntar langsung aja ya guys. Ntar ada petunjuknya di aplikasinya guys langsung disuruh daftar. Oke di sini saya mau coba tarik dulu uangnya ya guys. Kalian klik tarik yang ini. Nah di sini poin saya sudah cukup. Saya mau coba yang 400. Kalian klik tukar sekarang. Kiri. Mengerti. Dan membeli cara yang paling mudah Untuk mulai trading, saya di dengan sangat mudah Saya membeli arah kemana Dili akan bergerak Naik atau turun dan membuka transaksi Pilih berdasarkan nah, Saya ketika peti di 92% dari nominal transaksi Untuk menarik uang, saya buka bagian tarik Dan membeli cara yang paling mudah Dimanapun saya berada Di India, Nigeria atau Filipina Saya menarik uang dengan cepat dan tanpa komisi Pasang sekarang Nah, kita play Sudah masuk ya, guys. Berhasil top up saldo R400 dari sel lain barusan. Nah, di sini banyak, guys, cari tatap kunci dua kali untuk tiga rekomendasi video, untuk tiga video dari situs, dari situs yang direkomendasikan. Bagikan 3 pil di sini. Kalian cuma nonton YouTube aja, kayak gini, guys. Langsung masuk ya, guys. Coba kita misalkan cari kata kunci kedua yang ini. Kita klik aja nih, misalkan ini kunci lucu. Oke, kita kembali lagi. Nah, baru satu ya guys sekali lagi kita pilih yang ini kembali lagi nah langsung klaim aja guys Oke udah diklaim cuma saya akan selesaikan tugasnya ya guys semuanya tonton video dulu kita tunggu dulu ya guys misalkan kita unduh nih video yang terserah kalian unduh yang mana di sini saya coba untuk yang durasinya agak kecil ya guys biar cepat kalau unduh lama kita langsung saja lah ke misi yang selanjutnya ini biarin dulu karena unduh video lama ya guys nah yang selanjutnya unduh video dari situs yang direkomendasikan ini sama ya guys ini aja nih bagikan lima video langsung aja kita klik dapatkan nah kalian tonton dulu nah kalian klik bagikan kalian mau klik kemana ke WhatsApp atau kemana terserah sini saya ke WhatsApp ya guys nah, kita klik kesiapakan Aja. Nah, ini udah, guys, kita kembali, kembali ke dompet. Nah, di disini baru satu, ya, guys, kita harus lima, dibagi lima kali ngebagiin Kita klik lagi, kita cari mau yang mana terserah kalian. Saya coba yang ini aja klik lagi bagikan ke WhatsApp serang mau dibagikan ke siapa ya saya ke temen ini nah udah kembali lagi kembali nah baru dua ya guys kita klik lagi klik lagi yang mungkin. klik lagi bagikan Whatsapp terus aja begitu ya guys Sampai lima kali ngebagiin Klik aja ini Nah Sudah ya guys kembali lagi Kembali lagi Nah baru tiga Klik lagi ya guys Sampai 5 Klik aja ini Bagikan Whatsapp Nah temen yang ini coba kirim kembali lagi kembali lagi nih dampak agak sekali lagi ngebagi klik lagi kan video yang agak pendek lah yang ini bagikan WhatsApp klik lagi nah sudah Sekarang sudah 5 ya guys, 5 per 5 5 kali ngebagiin, kita klien Nah, udah ya, selesai Nah, sekarang kita bagikan 3 film Ini 3 kali ya, 3 kali ngebagiin Kita contoh misalkan ini mah yang ini Ini cuma ngebagiin aja guys Sama saya yang tadi Kita klik lagi, kirim Kembali, kembali lagi nih. Baru satu ya, guys. Kita klik lagi, kalau ini mencepat. Kita klik lagi, nah. sini sudah kembali lagi, udah dua, satu kali lagi ya, guys. Terus aja bagikan ya, guys. Langsung. Nah, nah di sini lima video ya guys. Kita tonton. Misalkan kita mau video yang mana, kita sukai aja. Nah, ya. kembali aja. Bawa satu, lima kali menyukai ya guys. Cuma sukai aja doang. Like eh. kembali. Nah kali lagi tonton lagi Oke, like, keceriaan dinas penumpang kembali lagi Nah, baru tiga kali ya, guys. Apa lagi? like lagi, balik kembali lagi. Nah, sekali lagi, guys. gas kita klaim dan klaim ya guys ini di sini masih banyak ya guys tugas-tugasnya karena kalau saya selesaiin semuanya mungkin lama ya guys ini sini ada klien bonus mingguan Anda ini seminggu sekali ya guys 100 poin ini masih banyak nah kalau untuk yang ini guys video ber, berhati-hati ya. Ya, tiga, tiga menit sekali ada, dan kita misalkan kita nonton ini contoh dulu, ya, guys. ntar berputar, tar kita bisa tonton lagi, kalau yang lain yang ini, ini setiap 24 jam sekali ya guys sehari lah misalnya di sini kalian juga bisa ajak teman ya guys, kalau ajak teman kalian bisa mendapatkan 300 poin langsung kalau kalian mau ajak teman, kalian klik dapatkan nah, lalu kalian Ajak sekarang. Kalian mau ajak teman kalian melalui messenger atau WhatsApp. Di sini saya contohkan melalui WhatsApp. Nah, di sini kalian mau ke teman sekalian ya guys yang mau download aplikasinya. Di sini saya coba ke teman saya lagi yang ini terkirim. Ini sebagai contoh ya guys. Nah ini terkirim ya guys. Kalau teman kalian mengklik link ini ya guys otomatis kalian akan mendapatkan 300 koin oke kita kembali lagi tadi uangnya sudah masuk ya guys ini cepat sekali masuk uangnya jarak tiga detik langsung masuk gas nah di sini ada gratis lagi ada ya saya coba mau menarik uangnya lagi guys ini gratis kalau yang lain kan tiga check in. Nah harus mendapatkan tiga check in baru menarik Ini satu referral ada yang lima referral. Kalau ini gratis ya guys. Ada saya coba tukar sekarang. Nah udah. Nah udah ditukar ya guys. karena ada pemberitahuan guys. Nah, kembali aja aplikasi ini terbukti membayar guys nah ini ada pemberitahuan guys berhasil up saldo 200 dari seri ini udah langsung masuk ya guys cepat sekali aplikasi dana dan saya di disini sudah mengaktifkan akun dana sama aplikasi ini ya guys Oke guys mungkin segitu aja tutorial kali ini ya guys semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya guys dan buat kalian yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribe ya guys dan nyalakan lonceng ya, guys, agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, okay guys, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.